Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi lupa password akun belajar ID untuk mereset akun belajar ID, ID bisa dilakukan secara online melalui fasilitas google admin akan tetapi yang bisa melakukan reset password ini tidak semua guru bisa melakukannya yang bisa melakukan reset password akun belajar ID ini uh, diantara hanya hanya kepala sekolah dan tenaga administrasi jadi semua tenaga administrasi itu bertindak sebagai admin pada akun belajar ID jadi uh, Bapak Ibu yang sebagai admin uh, bagaimana cara meresetnya silakan uh, ikuti langkah-langkah berikut ini langkah pertama silakan buka Uh, login login google nya kita buka login google nya oke okay. selanjutnya kita masuk sebagai uh, akun admin jadi uh, kita masuk sekarang saya Contohkan salah satu akun admin di sekolah saya. Ini saya gunakan akun uh, kepala sekolah. Oke, saya masukkan akun adminnya. Admin yang membedakan dengan akun admin dengan akun guru biasa adalah ada kata tak adminnya. Kalau akun guru biasanya di sini guru, sedangkan akun admin di add admin. Jadi dimulai dengan admin. Dan ini adalah nama tingkat sekolahnya SMK. betul Tulan saya dari SMK. Terus di sini belajar ID. Oke. Okay inilah akun admin uh, pada uh, sekolah saya. selanjutnya kita klik, terus, uh, kita, okay, kita klik berikutnya terus kita masukkan passwordnya oke kita klik berikutnya Jadi kita tunggu Proses loadingnya Setelah masuk Ke uh, Akun Gmail, Gmail Silahkan tekan google apps Di sebelah kanan atas Ini Silahkan kita klik Selanjutnya uh, silahkan kita geser ke bawah Keser ke bawah cari uh, icon admin ini admin silahkan di, di klik maka akan muncul laman Google Admin setelah itu lanjutkan dengan cara klik bagian user sini akan kita klik user maka di sini nanti akan sini tampil semua user uh, yang ada di sekolah kita ini tinggal kita pilih user yang mau kita reset ini tinggal kita geser ke bawah Ini. Silahkan kita, kita apa kita cari nama yang mau kita reset atau bisa juga dengan cara kita klik pencarian misalnya nama misalnya hendra contohnya hendra kita klik oke di sini ada uh, reset password Silahkan langsung klik reset password ini ya setelah kita temukan apanya nama akun yang mau kita reset silahkan klik reset password selanjutnya di sini ada dua pilihan kalau kita langsung klik reset maka sistem akan langsung otomatis e, memberikan password baru secara otomatis kalau kita klik yang kedua ini adalah kita membuat password baru sesuai yang kita inginkan dengan ketentuan ini jadi dari delapan karakter silakan uh, bapak ibu pilih mana yang lebih mudah saja misalnya le lebih gampang kita pilih uh, ini misalnya otomatis generate password silakan kalau sudah kita pilih silakan klik, -klik reset Oke, okay. di sini akan uh, diberikan passwordnya. Kita kita lihat nih, ini adalah password diberikan secara otomatis. Inilah password yang akan kita berikan kepada guru yang uh, lupa passwordnya. Ini kita copy, copy uh, ini bisa kita pindahkan ke tempat lain. Mungkin kita pindahkan ke notepad misalnya atau langsung dicatat sama guru yang bersangkutan bisa juga. Ini e, terserah saja. Ini kalau sudah ini kita simpan misalnya klik done. Maka proses untuk reset password itu telah e, selesai kita e, lakukan. Maka e, email E password yang tadi silahkan kita berikan kepada guru yang e lupa passwordnya nanti guru tersebut akan login kembali ke akunnya dengan password yang kita berikan setelah login nanti e sistem akan minta untuk memasukkan e password baru jadi e kesimpulannya Akun belajar ID ini eh tidak semua orang bisa meresetnya mere secara mandiri. Yang bisa mereset akun belajar ID ini adalah eh, kepala sekolah dan TU. TU di dalamnya ada operator sekolah, ada tenaga-tenaga administrasi yang lainnya. Jadi, tapi, tapi biasanya ini lebih dititik beratkan kepada operator sekolah, biasanya karena operator sekolah yang lebih paham yang berkaitan dengan oh, komputer atau internet ini. Mungkin ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.